ini mengunggah sebuah postingan video trailer terbaru film Asyap Man yang dibintangi oleh kakak Rizky Billar. Wow, suatu kebanggaan banget tersahabat ya kak Billar bisa main sinetron dalam acara Asyap Man 2021. Trailer terbaru film tersebut direncanakan tayang Februari 2022. Masya Allah bangga, suami istri sama-sama punya karya Kakak Bilar ini adalah aktor yang sangat berkelas Dan dedek lasti itu adalah Diva Dangdut Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Bu Fir Masya Allah suami istri sama-sama punya karya Suaminya aktor berkelas, istrinya Diva Dangdut Masya Allah jadi ngebayangin nanti BBL punya banyak talent Bismillah Moga Baby BBL, sehat terus Yuk bocokin lagi tuh ya. Kita dukung karya-karya terbaik Dari indolaga, sayangan kita Di postingan ini juga tentu banyak komentar Banyak respon yang diberikan Ya, ini dari akun Nailia Arifil Menyatakan di kolom komentar Baby L nanti nyanyi, acting, pengusaha, hafiz Quran, masya Allah, Allahu Akbar, Amin. Masya Allah banget doanya luar biasa. Dan kita lihat juga ke komentar lain diberikan dari akun Instagram. Ita Muhtadi mengatakan, Alhamdulillah untuk Lesni, definisi trending sesungguhnya paket komplit dari as dari rasa vokal musik syair bukan hanya trending tapi berkualitas. Jangan segera gampang sekali trending tapi tanpa kualitas. Memang benar banget ya, kita lihat ke berikutnya ternyata. Teaser untuk lagu single terbaru Lesti sudah masuk trending persahabat di 18 jam yang lalu Dengan viewers 445.000 trending di 18, ini bukan kemarin persahabat ya Tetap kita bangga, wajib kita dukung karya-karya dari idola kesayangan kita Lesti maupun kakak Rizky bila So, kabar berikutnya Perhatikan juga persahabat Sebuah untuk postingan video Ini tentunya video ketika di podcastnya Kobas persahabat ya Ada Atta Halilintar tuh Ini sebagai bintang tamu Di podcastnya Kobas Peran Rizky Bilar Dia siapkan ternyata awal dari doa Persahabat ya Perannya aja sudah menjadi orang kaya Yang sangat luar biasa Itu yang disampaikan oleh Atta Halilintar Wow, masya Allah banget ya. Memang doa dari Kakak Bilar itu tentunya mujarab banget ya, masya Allah. Hingga banyak komentar, hingga tanggapan yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram, Rintis Anuskar Indriana mengatakan, "Bang Bi, kan keramat, katain gua kaya dong, masya Allah banget ya." <laughs> Mudah-mudahan saja tentunya kita semua juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Amin. Ya alamin. Untuk ke kabar selanjutnya, kita lihat juga persahabat ada sebuah ungan postingan momen spesial ketika di acara tujuh bulanan. Ini momen ketika kegabilar dipakai ikat kepala persahabat ya kata emak emak Les Larsi. match nya luar biasa banget ya ganteng yang gak ketulunggal ketika dipakein ikat kepala nih di tentunya momen acara tujuh bulanan. Video ini diunggah kembali oleh Anggun Segolputi atas biar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Sejak lihat si Kakak pakai ikat pas lamaran, emang cakepnya makin nambah sih kalau rambutnya dikasih ikat gitu. Katanya tuh Masya Allah banget ya. Ini salah satunya yang menyampaikan bahwa Kakak udah tambah ganteng dan terlihat sangat cakep banget ketika dipakein ikat kepala persahabat ya luar biasa idola kesayangan, mudah-mudahan selalu banyak dukungan, selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai mereka berdua Selanjutnya, kita lihat juga nih, ada kabar terbaru yang kita dapatkan Ini yang paling kita tunggu akhirnya, di up juga persahabat ya, sudah muncul di channel Youtube Leslar Entertainment Vlog Dede lahiran part yang kedua, persahabatnya ini kan yang paling kalian tunggu. Yuk, kita trendingkan Yuk, mampir di channel YouTube-nya Leslar Entertainment karena tentunya ini mengandung bawang, tetapi terharunya sangat membahagiakan. Persahabat ya, detik-detik Dede -detik lahiran, masya Allah, yang belum mampir silahkan mampir, karena ini adalah kebahagiaan kita semua kita lihat juga keunggahan berikutnya ini salah satu isi dari vlog part kedua persahabat ya wow sudah digendong oleh nenek kakeknya persahabat ya BBL tuh duh pengen banget ya buang tentunya emot itu persahabat ya karena ingin sekali melihat wajah BBL masya allah cucu pertama hadiah pernikahan Tentunya ayah kejora persahabat ya Ayah kejora di vlog ini menyampaikan Karena BBL ini adalah hadiah pernikahan persahabat ya Dan itu adalah cucu pertama dari ayah dan mama kejora Merasa bahagia, merasa bangga persahabat ya Senang banget pastinya yang melihat vlog ini Kita lihat di kolom komentar persahabat ya Ada komentar yang diberikan dari akun Nganang Ngadi Mengatakan di kolom komentar Seneng banget walau cuma suaranya BBL pas nangis Tapi juga gemes sama emotnya Pengen geser katanya tuh <gifat> Semua pengen menghilangkan emotnya yang Karena ingin sekali melihat wajah imut yang menggemaskan BBL itu persahabat Dan tentunya kita bahagia sekali saat mendengar tangisan dari BBL persahabatnya Masya Allah luar biasa dan kita lihat juga unggang berikutnya tuh Wah melihat tangannya udah glowing banget persahabat ya Baru lahir aja sudah glowing tuh Apalagi nanti udah besarnya pasti Tentunya glowingnya mengalahkan ayah dan ibunya persahabat ya Luar biasa the best banget nih BBL membawa berkah mudah-mudahan sehat selalu Menjadi anak yang hebat dan anak yang kuat untuk berikutnya juga kita mampir ke unggahan Indosiar. Perhatikan bersahabat ya, mungkin luar biasa bangannya Kakak Bilar. Postingan igas Kak Bilar yang uh, bercandain Jirai ini masuk berita Indosiar nih ketika Bilar bercanda. Katanya tuh ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Kakak Bilar. Usir Jirai itu yang empat official dari kampung sini. Katanya tuh ada-ada aja kelakuan persahabat yang di... Tentunya suguhkan oleh kakak Bilar Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan di postingan ini Yuk merapat yang lagi rame Katanya banyak yang minta like kedua bisa diganti jirai di 4 ofisial Lawan King Nasar aja Tenang-tenang, mimin wujudkan keinginan kalian di slide kedua <laughs> Ini si cute banget ya persahabat ya Masya Allah, luar biasa